Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Kamuji. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala merbahaya, melopetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini sesuai daripada requestan teman-teman sekalian. Di sini ada video terbaru, updatean daripada Abang Fikri ya kan. Nah di sini judulnya tidak bisa, tidak suka. Saya penasaran sekali guys ya. Ini ini salah satu yang di request oleh teman-teman sekalian. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Jangan lupa guys subscribe ya, nyalakan loncengnya juga. Kalau bisa teman-teman join ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di di depan, wabarakatuh. Uh, Proton Museum. Ini wow. ada Di mana produk-produk atau mungkin Uh, Dimana Proton pernah mengeluarkan produksi-produksi mobilnya, guys. Oke, okay, oke, Kita okay. akan uh, mengetahui dari tahun ke tahun uh, evolusi dari desain-desain Proton itu sekarang seperti apa. Saya di video sebelumnya pernah uh, mereaksi beberapa tipe dari Proton yeah. yang terbaru, salah satunya ada di depan saya, guys. Wow, cantik, guys! Depannya asli Oh, ini hampir kayak Terios ya? Oh ding beda. Ah, kayak Honda CRV gitu ya bentuknya bener Honda CRV. Mantap. Mantap. Ini salah satu model yang cantik juga. Oke, okay. ini Proton Malaysia Note Wow. Memang keren lah Proton ini. Proton, proton Eon uh, Produksi mobil pertama di Malaysia Yang didirikan okay. pada tahun 1985 Diinisiasi oleh Presiden uh, Mahathir Mohamad Pada saat mm -hmm. itu uh, Wira Oh ini yang Wira tadi guys Proton Wira ini bukan yang istilahnya mendarat di salju-salju itu dulu, ya guys. Ya, untuk pemasarannya, kayaknya ya Proton Wira, ya keren banget asli. Ini putra oke, berarti ada Protonnya Bang Rey juga di sini, ya. Satria GTI, GTI wow keren banget, ini kayak kancil gitu, ya. Oke, okay. mantap Keren, keren, keren, keren. Seneng banget, asli. Saya, saya... sampai iri banget ya, temen-temen bisa sampai ke sini ya? Kan banyak sekali tempat-tempat karena memang sudah direncanakan gitu. Jadi keren banget lah, wajah oke. Okay. Bodoh, mantap Ini kalau tidak salah Banyak negara-negara uh, Ya mungkin enggak, enggak Enggak ngerti berapa negara Negara luar Negara barat Yang pakai Proton ini Untuk uh, mobil polisi juga ya Keren banget Ini kayaknya Salah satunya Yang wajah ini kayaknya ya Mantap sih asli Perdana Oke okay. Kebanyakan yang ini uh, gen-gennya itu untuk uh, sedan ya Dari Wira sampai perdana ini masih sedan Apakah setelah ini beda lagi ya Mantap asli Woo! Satrio Neo Satria Neo Oh ini yang kemarin Satria Neo yang jadi mobil listrik kayaknya ya guys ya saya kurang ingat ini kayaknya ini sih Satria Wow Wih dalamnya bagus banget guys asli tuh kayak kursi-kursi gaming gitu Wow terbaik asli mantap belum guys? Aku cocok, cocok. Mobil seperti ini akan menambah keren ber, berkali-kali lipat. Asli, asli, keren banget itu ya, joknya itu guys keren banget asli. Yang. Mantap. Ini yang bangre yang sebelahnya itu kayaknya ya. Mantap. Masih ada lagi. Oh. Persona oke, okay, ada juga ini orang Indonesia yang uh, koleksi persona ini, guys. Ya, kalau tidak salah, itu saya pernah nonton di Jakarta seperti itu, dan ini memang kayak keren banget. Asli penampilannya gagah gitu, wow keren, guys! Kayak mobil-mobil sport gitu, depannya asli keren banget. Wow. Saga. Wow, 3 juta unit ya. Keluarnya kayaknya itu 3 juta unit tuh. Keren banget. Wow. Lulus tahniah. Wow. 2008. Mantap sih. Berebut, brevet, bagus juga, adik, guys. Asli, kayak mewah gitu ya. Oh, ini mungkin yang baru, guys. Sumpah, aku suka banget Satria Neo ini. Like Seleksi warnanya, desainnya oh, yang tadi ya, keren banget. Asli, ada spoilernya di belakang, terus di dalamnya juga kursinya ini semuanya aku suka guys, baik di velgnya juga aku suka banget ini guys, setionya ini aduh mantap wow keren banget asli ini ini yang paling dalamnya yang kalau aku lihat tadi ini dalamnya paling keren banget jadi kayak kursi gaming gitu guys Oke, okay, lanjut lagi. Boy mantap, mantap, asli mantap, Big. keren banget sih. Oke, okay, kita akan coba ke dalam lagi. Boleh ya ke dalam masuk Jadi gitu ya? Malalala, gitu. oh, saya kira di, <laughs> saya kira boleh. ya nggak bakalan lah. Oh, ini engine -nya. wow keren banget. asli gila sih, gila-gila ini berkobar-kobar di sini, guys. Pengen juga kesana nanti. Woo! Mantap, tapi emang di sini uh, apa ya namanya? Ya, preview-nya itu ataupun bisa dikatakan, oh, exora. Ah, Kalau ini Kalau tadi yang sedan sedan ya Mungkin generasi-generasi agak pertama Mungkin seperti itu Dan ini generasi mungkin yang agak-agak Yang muda-muda lah Seperti itu Wow Keren banget ternyata dalamnya Gila sih gila X50 Oh yang yang tahun-tahun kemarin launching itu ya Oke okay, ini to be, to be continue Pasti guys ya Oke okay. Dan itulah tadi ya penampakan daripada proton-proton dari pertama sampai yang baru seperti itu guys Dan kalau kita lihat memang keren banget gitu kan Coba kita akan melihat vlog dari teman-teman yang lain Ya adakah istilahnya penjelasan yang lebih detail seperti itu Jom kita layan videonya let's go Oke okay. hey guys kita melihat lagi sebuah proton saga ini khusus untuk apa ya Untuk uh, racing uh, Rally atau gimana ya oh, Untuk di sepang Ya ini pokoknya ah, lihat, nah, Ini Leonasi Husna ini, ini, ini dulu kita pernah react juga guys Ketika dia itu main di off-road Seperti itu jadi kayak Apa ya balapan-balapan yang Tanpa aspal gitu loh guys keren ini banget ini Sampai guys, terbang ya. loh Oh dia kunci Sebelum ya, kita bisa lihat di dalamnya ini Ah, betul-betul betul, Ricardo, betul, betul sudah ini banyak betul. Uh, nah, palangnya juga ya. Hmm. Toki sigasnya juga, wih keren hmm. sih. Saga 82 guys, mantap ini. Mantap, seribu kilometer ya. Proton wow. di RB Highcom Genuine Oil Premium. Uh, R3 guys, kolaborasinya ya. Seat Recaro. Gila, ini luar Gila. Mantap betul di desain macam Gila ini ya. Banget. Gila banget. ini? banyak Besi Bisa lah sih. aha hmm. R3 mantap yes. berarti itu yang menjuari dari tahun 2012 tadi 2012 oh. sampai 2019 gila gila keren mantap banget sih keren banget itu. asli Ricardo coy. Ngeri eh, Ngeri. Ngeri dalamnya. Ngeri Ngeri, ngeri, ngeri, dalam juga, ngeri, dalam, ngeri dalam. Ngu, Itu gila sama kayak baju lo coy. <laughs> sehati. Dia wow. didesain kayak gitu. Ini ini hmm. yang yang uh, mengendarai ya, Leonasi, Husna, <laughs> Faye. Nah, macam tuh. Mungkin yang yang drive <laughs> macam tuh. Gila cik. Wow untuk sepa. Iya, da kan? dari Bukan tahun tes. Ini untuk main untuk, untuk main. Maksudnya ini tangga, maksudnya kan ini kan kalau main seperti ini benturan. Enggak, kan di ya, ya itu makanya itu di dalam dibuatin rangka kayak gitu. Oh, ini untuk safety ya. dia. Jadi kalau misalnya terlanggar dari sini, ini kan rangka dia kan. Nah, didesain untuk race. Siapa nama-nama itu? Nah, itu nama-nama pelumba Malaysia. Oh, ini pelumba. Mm -hmm. nah, Siapa betul, betul. nanti bendera Indonesia endi taking <laughs> kan bisa jadi kan? Bisa bisa bisa. gila, Usna. Kan? Usna. gila Usna. banget. Husna. Husna. <laughs> Terlalu banyak kopi. Terlalu banyak kopi. Keren ya, banget. Ini? Eh lihat keren. Banget. Mantap asli Cuy dia punya mantap keren banget. Gila, parah sih. Ini gila, kan? Parah. Uh, uh, uh, uh. <laughs> itu bunyi <bingung> burung Enggak maksudnya Bunyi mobil <laughs> ya Emang NDTK ini emang keren banget si lucu asli Ini Dari kemarin buat onar buat, buat, buat apa ya hal lah dia tuh Bukan buat onar si lucu-lucu yang dia buat gitu Jadi kita jadi kayak ketawa terus gitu <laughs> lagi, <Woh>. lagi, <laughs> lagi lagi sekali <laughs> Waduh mantap <laughs> yes Bodoh, ya. pribadi kan? city suka nyari -nyari, -nyari? ya. Ini kan dia kereta, Tapi uh, ya city car, di belakang bener, ya kan? bener. Coba, ini coba, dia coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, Iya, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, asli ya <laughs> oh, ini yang ini, ini ya yang, yang baru itu yang baru cuy kita okay. Tadi lagi yang baru jom gila man oh Fariki. oh Farikih di ya? Malaysia semua ya keren X17 yang selalu lo nampak di ini guys di jalanan wow. kemarin yang kamu oh ini kereta ini apa? yang mewah ini guys asli ini yang mewah <sighs> oke okay, kita akan lihat jadi uh, kalau di sini mungkin kelasnya baru. kayak baru. Uh, CRV, terus uh. kelasnya kayak apa namanya itu guys, ya. Ini Proton X17 guys. Ya ah, kayak Xpander malahan ya. Pajero, Pajero. Nah kelasnya mungkin Pajero ini guys, kelasnya ya. Keren banget. Uh, keren banget dalamnya ya Allah. Keren Hasli. Iya sih kayak kaya Pajero Pajero gitu ya guys ya. Mantap. Gila Sebentar sebentar. Ini kayak BMW. Kayak BMW juga coba. sih. Hmm. Wow, keren banget asli. Desainnya. Mantap. Ini warna grey guys ya. Warna grey gimana nggak kesem sem gitu loh guys kesem sem tuh gimana nggak jatuh cinta gitu kan wow keren banget asli Ini spek mahal ya. pasti ini proton full led mantap jiwa Gila. ini Zora Indonesia suka mobil yang seperti ini ya betul Zora oh sekarang ini lambangnya udah berubah ya kayak gini sekarangnya guys Hmm. Exkorsa ini suka banget. N. Bungkus. Bungkus. Bungkus. Oh boleh Bungkus. masuk kalau yang di sini ya. Bungkus. Ya, suka yeah. Tapi setelah melihat. Expander. Ini gila. Gila. Macam oh, ini tukang angkot kan. Oh jili, oke oh, <laughs> yeah, yeah. Expander ya, yeah. nah, hampir bisa. sama hampir nah, sama bisa dengan, bisa. dengan expander nah, mungkin ini. ya. Gak usah mencet, kita hanya ngomong aja Open window please, open radio please, kayak gitu Coba Open Tapi gak... window? Uh, mana? <laughs> gak hidup, Kan <cuy>. nggak hidup <laughs> Gak hidup Jadi beda, Cuy Les bunyi, les bunyi, les bunyi Oh yang ini? Janganlah nanti <laughs> Gak jalan sendiri apa ini? Nggak menurut lu? Gimana sih menurut lu? Gak ini terlalu... Bukan buka banget sih misalnya. Wow okay. Okay. Tidak, gue harus disupirin sih kalau yang ini. orang kaya lah, iya, takutnya kemana-mana gue terjun apa?" Iya, ini terlalu keren banget sih. Wow, ini penilaiannya Andi ya X17 nih, Bang. 17 X17 Ini awal-awal waktu Awal kita jumatan. Ini, ini, iya, yeah, belakangnya yang gue Aku mau, mau. Ini, ini, ini, saya ada ini, Oke, okay, keren parah asli guys. Nah, ini ini Lihat comel banget. Oh, comel banget. Mi mana ini? Hmm. Dia apa enggak terlalu ini ya? Maksud ini ah, yang otomatis. Kecil. Otom ya otomatis itu Cuma sekarang ini modelnya kayak gitu. Tekan keren asli. Lu parkir aja cuy. Lihat gitu, nih. Iya. Parah ini. Parah nah, gila, gila. Bukan kaleng-kaleng. Untuk seatnya gimana? Adakah ini nyaman? Baik ini kayak ya. gue ngedit aja di sini, gue tinggal di sini aja. Hahaha. <laughs> Oke, apa pendapatmu? Okay, Gila. Enggak begini bang, kalau saya disuruh memilih, hmm. nggak beli rumah ke nggak beli mobil, saya beli mobil aja. Biarlah ya, ya. saya tinggal di sini Kenapa perhatian? Nyaman kayak apa? Nyaman banget. Iya ngedit. Kalau kita, contoh kita kan konten kreator. Ah. Gitu. Ngedit di sini, betah nonton di sini, betah di belakang. Gitu kan. Betah ya, yang... iya, malah ndak mau balik rumah ini. Seperti bisa jadi tempat selingkuhan yang paling... Aduh, sebut <laughs> apa istri takutkan sebenarnya ini? Aduh. bini takut dengan mobil ini sebenarnya, sebab kita akan betah di sini, ketimbang di kamar sama dia. Sebab enak banget, tapi kau du dua memang ya? Iya, yeah, dua. dua. Uh, Udah, keren proton. banget coy. Mantap keren asli, Aslinya kan nggak hidup coy. Lu kayak... Mantap. Enggak <gak> tahu aku enggak tahu, Enggak, Oh iya iya bener bener Hahaha. Nggak nggak tahu ya. Bukanya oh. banget cuy. Okay. Oke. Uh, keren banget Hush. sih guys. Coba tutupnya, bunyinya dengerin, hmm. pasti enak banget. Wah, Coba. adem. Ini harus bungkus cuy, cuy. Asli. Bungkus, jangan nggak bungkus. Wah mantap guys, mantap guys, asli Lewatan. mantap. Terlalu ini terlalu. Terlalu ini asli, terlalu. Wow, keren! Silver ada warna white, ada warna red. Mesti pilihnya itu yang white, guys, daripada silver. Uh, mantap, sukanya tapi pasti dia interiornya gitu. itu kebanyakan dia warna ini, guys, warna Aha. coklat ya. Tapi hmm. untuk yang red tadi itu ialah warna hitam. Apa warna hitam, guys? Pasti kalau red sama hitam pasti. Mantap. dan Teman Exora des. juga sekarang Mewa ini sudah banget. bagus banget exora mewah banget asli uh. oh my GDI. god gila keren parah sih. keren parah keren sih. parah sih ini menurut gua gila keren banget dia bodi dia besar guys jadi dia boleh di medan apa aja ya mm -hmm. sebab dia tinggi tinggi ya ya ya ya ya ya Wah, keren banget asli. Mantap, betul. Tapi cuaca disini di sini agak panas ya, kan? sebab memang bangunannya tinggi banget kan. Bangunannya mm -hmm. tinggi banget kayak gini Jadi agak panas. Keren asli. Beruntung oh, itu, ya oh, mereka X17 bisa istilahnya ke situ gitu, guys. Ada warna merah full. Oh, oh, semoga aja tapi nggak tahu juga kalau nah, saya kesana nah, nanti bisa nggak ya ke situ gitu oh, ya. lihat lihat. Oh. X17 nih ya warna orange dan juga warna merah kolaborasi oh, orange. warna orange dan banget. Kolaborasi yang enak banget ini. Ada juga warna biru, cuy. Nah, oh my god. Warna biru. Ternyata banyak warnanya, Ternyata. guys. Ternyata. Ya Allah, nah, ini. Eksora. Asli, jadi pengen cari Proton ya, guys. Oh, ada harganya ya? Bukan, bukan harga Bukan, ya? bukan. Exora guys untuk pengetahuan orang Exora kemarin aku mau beli Exora ball di Indonesia itu masih mahal guys 100 jutaan oh uh, ya yeah. keren banget ya seat liter otomatis okay. transmission ada armrest di sini okay. dan 3 baris oh tiga baris oh, keren banget. alright untuk modelnya Exora mm -hmm. ini sepertinya sih sama sih desainnya sama seperti yang lama ini keren. dia punya body kit keren ya dia kolaborasi warna hitam sama merah guys mm -hmm. tapi merahnya tidak menyala beda yeah. sama itu iya benar-benar merah ini agak doff gitu agak agak gelap ini merah merah dia agak gimana ya ya nggak tahu ngomongnya gimana Kayak gitu keren gitu. uh -uh, sih ya, keren banget Oke. Okay. Ini kaya sama kayak Sinta ya. Ah, di, di kayak Indonesia kaya kayak Sinta kaya ini. Uh, kayak Exora Kalau belakangnya kayak gitu, Mantul Oke, right guys. Mantap sih. Inilah desain-desain Proton yang begitu menggoda ya bagi aku ya. Menggoda banget, menggoda banget warna ini. ini. yang paling Cui. keren nih asli. Keren. Keren banget asli, guys. Ini di TK masuk semuanya. lagi pulau hmm. ta tak ta ta ya, tak kisah apa tak boleh tak kisah ini pegangan apa tuh? Ya? nggak lu lihat ini oh. panjangnya ini. Ini, ini ini itu sampai situ cuy kita hmm. berarti selesai ya nyaman ini... gua mau perjalanan jauh kemana pun iya. enak kayak begini lurus nyaman berarti Yang biasanya itu buka pintu baru gini mm -mm. oh bener benar benar <laughs> kayak Mereka kemarin kayak kemarin kan, kayak kemarin maksudnya kalau biasanya kalau istirahat dulu hmm. ya buka-buka langsung ya, bener, gini ini lurus Selesai dia dia ya. antara space sini kesini tuh yes. luas hmm. luas mungkin masih bisa mundur kapan apa ya? bisa bisa bisa itu bisa, malah ya. bisa bareng nah itu lihat di belakangnya oke okay. oh, ternyata ini bukan liter ya ini liter apa-apa ini liter lah cuy liter cuy iyalah masti gila keren parah cuy warna ini ini keren parah ini keren Aduh. keren parah cuy mantap pengen lihat belakangnya saya ya ini liternya bagus banget apa nanti tertarik gue dengan mobil gue lagi apa buat untuk akomodasi kita di sini untuk kemudian harinya <laughs> gue tuh berdoa aja sih semoga gue bisa sukses dan bisa beli ini. amin eh ya? amin ya nah, lagi juga... salah satunya ah? salah satunya ya salah satunya ini karena kita kan kalau eh, mau jalan-jalan ke Malaysia harusnya pakai ini dong banget lah, lah gitu iya ya, sebab itu bahkan aku di Indonesia memakai proton cuy ya. hmm. dapat kunci cuy ya, ini kita langsung lihat sendiri yang mana bang? oh yang itu oke oke oke nak melihat Abang, ini kita nak melihat jadi so, kita akan tahu first impression kita untuk mencuba proton oh, ini. Oh. Okay. Yang <laughs> <laughs> <laughs> yeah, okay, uh, okay. okay. buka dulu. Teh ini kiri. Ada auto auto eh tak betul ah. Terbalik. Oh. Okey. Kopin. Ah ya mana. FD kan nama. Ini mirror automatik. Eh saat mirror automatik. Okey. Tekan butang ni tekan. Buka. Tekan Oke, okay, eh, pakai remote semua ya. Enggak, <laughs> apa waktu ingin hidup? Ah. Pakai kaki. Ui. Tak apalah. Tak pakai kaki, tak Oh, Coba lihat, coba lihat. Bisa masuk. Oh, iya. Nah. Bisa tiduran ini. Nah. Oh, kan nah. bener. Berarti untuk menculik eh, bisa ya. <laughs> menculik. <laughs> Ya, ya. Oke, okay. saya kira otomatis juga bukanya tadi. Saya Jadi kurang, kurang tahu ini. Jadi lah proton, cuy. F produk Malaysia nah, banget bagus nih. otomatis apa? Otomatis dong, pasti. <laughs> <laughs> Sebab kita belum tahu guys. Oke. Okay. Okay. <sighs> keren parah sih. Semoga aja bisa memakai ini ya, keren. Minat aku, kan. dia ini besar, gak begitu besar ya. Lain Aha. kalau dengan brand lain, itu kayak ini besar banget gitu loh. Ini mm -hmm. compact boleh dibawa ke bandar gitu loh. Okay. Kalau contohnya, kita sebut brand gak apa-apa ya. Contohnya Fortuner, Aha, Fortuner. Mitsubishi, Pajero itu besar banget. Besar-besar besar banget, dan itu memang ya SUV juga kan? Tapi Betul, ini SUV. compact, cuy, compact bisa masuk perkotaan oh, parkir senang. Hmm. Oh, enggak ada minyaknya. Wuih, wuih ngomong dia. Ya. Ngomong, Bang. Bisa ngomong. Tak boleh start sebab minyak tak ada. Hmm. Oke, okay, geng. So tak boleh start sebab minyak tak ada. Alright guys, mungkin segitu dulu ya untuk video kali okay. ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton Alright. sampai habis. So bagi korang tak kisahlah ya Gila asli Boleh support proton guys Proton memang terbaik lah bagi aku So ya yeah. mungkin sekian dulu guys See you the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alright guys sudah selesai videonya Dan ya itulah tadi proton Versus NDTK <laughs> ya seperti itulah guys ya Fikri sampai kayak gitu Ngelus-ngelus gitu kan Aduh, Dan Andy TK juga tertarik sampai dia bilang bahwasannya ini tempat selingkuh kedua. <laughs> buat ngedit enak, buat kerja enak gitu. Sampai segitunya Andy TK ya. sampai kesemsem banget, sampai jatuh cinta banget dengan Proton seperti itu. Dan itulah tadi ya, guys. Produk dimana banyak dipajang Proton yang pertama sampai yang terbaru dan itu membuat kita itu kayak wow. Dan ada juga proton-proton yang dibuat racing seperti itu buat balapan dan lain sebagainya itu keren banget asli. Wow, Asli sih kepanasan, kepanasan kalau istilahnya saya nggak nggak bisa kesana gitu dan kalau kesana pun terus nggak bisa ke situ itu kayak, deh eman banget sih seperti itu. Wah keren banget buat mereka semua ini. Applaus <tuk> buat mereka ya. Tapi di sini kok nggak cak lonjong ada nggak sih? Kok nggak ke shoot gitu? Nggak ngerti juga saya. Iya, pokoknya di sini nggak ada tadi. Ya. Sekelinap, sekelinap daripada mungkin sendiri-sendiri ya mereka. Mungkin Cak Lonjong bahas ini, ini, ini, ini. mungkin seperti itu. Kalau pikirnya juga sudah tayang videonya dan Bang Re juga sudah tayang, kalau NDTK kayaknya nggak buat video atau gimana? Nggak nggak ngerti juga. Tapi di sini ada NDTK, sedangkan Cak Lonjong tuh nggak ada, guys. Kemana ya dia ya? Kok selalu menghilang gitu? Kemarin juga Gak tahu juga sih. Wallahualam. Kita doakan bersama ya guys supaya mereka sehat-sehat selalu ya NDTK Fikri Bangre, dan Calon Jong semoga mereka senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan juga istilahnya keselamatan Amin amin ya rabbal alamin Oke okay guys mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat semoga menambah kita aduh, aduh menambah apa gitu. asli saya nangis nangis dalam hati gitu guys ya ya Allah seneng banget mereka di sana gitu kan Oke okay, cukup sekian sajalah.